Halo teman-teman GEMA, berikut merupakan tata cara ibadah GEMA GKPI Ibadah Offline Step yang pertama, sebelum pergi ke gereja, pastikan kalian double mask dulu ya Step kedua, kalian harus menunjukkan kartu vaksin ke penata layan Agar lebih mudah, kalian bisa download aplikasi peduli lindungi di Google atau App Store untuk menemukan sertifikat vaksin kalian bisa lihat tutorial berikut ya. Step yang ketiga, jangan lupa untuk mencuci tangan sebelum masuk ke ruang ibadah. Setelah masuk ke ruang ibadah kalian bisa menyiapkan hati dan pikiran kalian dengan satu tuduh sebelum ibadah dimulai saat ibadah berlangsung jemaat dihimbau agar HP dimatikan atau disetting silent mode ibadah online step yang pertama Carilah tempat yang tenang dengan koneksi internet yang baik untuk beribadah Step yang kedua, saat ibadah online, kami harapkan kalian berpakaian rapi dan sopan seperti selainnya ibadah offline. Step yang ketiga, kalian bisa join Zoom 5-10 menit sebelum ibadah dimulai untuk mempersiapkan hati dan pikiran. Lalu kalian bisa ubah nama dengan format yang sudah tertera. Kami harapkan kalian untuk on camera dan off mic untuk saling menghargai ya. Untuk persembahan, dapat dilakukan dengan transfer via QR Code. Selamat beribadah rumah. God bless you all. Bye-bye. Teman-teman yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Ya, sama sekalian, sangat teman-teman kita udah bisa mulai ibadah secara hybrid dan secara offline. Dan pribadi juga mengajak teman-teman yang masih beribadah online agar bisa ikuti ibadah secara offline. Oke, okay. belum lama lagi. Sebelum kita mulai ibadah, nah, saya memeriksa keamanan yang ada di sini, maupun yang ada di rumah pesantren hati kita. yang berkati ibadah ini dari awal hingga akhir, berkati teman-teman kami yang sedang dalam perjalanan, yang dapat datang sini, dan berkati juga teman-teman kami yang ibadah secara online. Dan Tuhan yang berkati, bicara pada akhirnya ini, hari anda, dan dapat menyampaikan firmanmu, dan kami semua dapat mengerti um, dan terlalu diriakan kami, Tuhan. Kiranya aku yang pimpin. Jamah dan masing-masing Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Kami berdoa dan mengucap syukur. Dan dia, amin. Shalom, teman-teman. Shalom. Quran teman Inter. Shalom, teman-teman. Shalom. Ya, gimana kabarnya teman-teman? Luar biasa. Ah, ya, puji Tuhan. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap. Siap, siap gak? Siap. Nah, kalau siap, kita berdiri dong. Yang di rumah juga boleh nih, berdiri nih.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 sama di dalam acara Gemak ini ya, dalam ibadah Gemak meskipun secara pribadi saya itu sudah sekian lama tidak menyampaikan firman Tuhan di kalangan kaum muda ya terakhir tiga tahun terakhir sebelum saya pension, dari sekolah IBK saya mengajar SMP dari kelas 1 sampai kelas 3 Kemudian tahun 2014 Juni pensiun berarti sudah berapa tahun? Sekarang uh, hampir 8 tahun ya. Hampir 8 tahun. Salah satu murid IPK yang saya ajar yaitu tadi Rna ya. Itu murid SD saya. Jangan takut kenapa? Ya ini adalah seorang murid yang Baik sekali, ya. Waktu di SD lebih saya lihat ya, dia memang sampai sekarang dia masih, tapi itulah yang ditunjukkan ya, dia itu diam-diam tapi berbicara ya, diam, silent tapi benar-benar berbicara, berbicara menyampaikan firman Tuhan melalui kehidupan ya, kita terus dukung, bukan hanya. Jonathan tapi banyak murid dari IPK yang ada di sini sebenarnya, tapi mereka eh, ada di luar negeri, ada yang di luar kota, ya kita terus dukung, walaupun anak IPK ataupun bukan dari IPK itu yang selalu di dalam doa saya, ya murid-murid anugerah sendiri, anak-anak Iqaska sampai sudah lulus sampai sebesar tahun tetap eh, menjadi pokok doa saya. Ya, itu sebabnya, mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan tentang disiplin, "Disiplin yuk, ya. yuk, bukan hanya kamu, tapi kita semua, kita bersama dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Oleh karena Engkau begitu mengasihi kami, Engkau selalu berbicara kepada kami, Engkau selalu menegur kami." Engkau selalu menasihati kami, membimbing kami, menyertai kami, bahkan engkau memberkati kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak. Saat ini kami mau mendengarkan firmanmu. Mari Tuhan berbicaralah engkau kepada kami. Kami siap mendengar, siap menyampaikan firmanmu. Dan bukan hanya mendengar, tapi kami mau melakukan firmanmu dalam hidup kami. Berkati hambamu yang penuh dengan kelemahan, berkati hambamu yang penuh dengan kehinaan, Kuasa dia, uraki dia, sehingga bukan dia, tetapi engkau saja yang patut dimuliakan. Terpujilah nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama melihat apa ya disiplin ini Disiplin ini tidak bisa dilepaskan dalam dunia pendidikan, kan? Kita perhatikan disiplin itu apa? Teringat bisa ya? Oke, okay. kita berterima kasih ya. Nah, disiplin itu apa? Kita lihat dulu dari satu tim timur, 4 empat, a 7 dan delapan. Tadi yang dibacakan oleh Jonathan adalah ayat 8 ya. Kita lihat ayat 7-nya. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Berarti dirimu beribadah. Berarti dirimu beribadah. latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang saudaraku, adik-adikku, ya kita itu kalau perhatikan banyak anak-anak muda biasanya ngajin, ya itu uh, boleh dibilang trendingnya nya ya ngajin. Kalau, uh, kalau kita ketemu dengan murid-murid ada yang mantan, oh, jadi alumni dari IPK yang dulunya saya didik dia, dia sekarang punya uh, untuk ngejim di sumter, ya Dia yang mengajar banyak orang Sampai waktu itu saya tanya kepada dia Kamu ini apa sih yang kamu cari dengan kamu melatih ngejim? Dia bilang, oh saya pengen bukan hanya saya Tapi saya melatih murid-murid, melatih -murid, mereka yaitu itu melatih di dalam jasmaninya. Dia bilang karena Ibu Fonda melatih di dalam krohaniannya. Kalau saya melatih dalam jasmaninya supaya ini perut tidak menjadi besar katanya. Bukan, maksudnya bukan berbicara kepada saudara ya, tetapi kepada uh, orang itu yang berbicara pada saya supaya perut saya tidak menjadi besar. Saya sudah tinggi besar. Tapi kalau konduknya besar juga, kasihan istri saya, katanya Nah, maksudnya apa, saudara? Rakyat badan itu sebenarnya terbatas. Benar, fitnah Tuhan. Bahkan rakyat badan itu terbatas sekali. Kalau misalnya dibicarakan tentang hal ini. Satu kali, teman-teman saya di malam, dia kurang cepat, kurang katanya. Kurang ke malam, ngapain kita bikin mama oh, apa itu namanya oh. maksudnya ini mama-mama kumpulan mama-mama main basket lagi yuk saya bilang ke teman saya ini bolehlah kalau saya masih sihca penting sebelum gitu ya kalau sica penting lah sekarang kita ini sudah umur 70-an ya Hampir 70-an saya hampir hampir tujuh Bagaimana? Kalau kita main basket jangan kan main basket lari aja lutut ini sudah aja sendiri, ya kan? Nah jadi bagaimana? Badan ini memang benar-benar Saya ingat dulu waktu kami itu main ini apa? Pertandingan basket. Ketemulah tim kami bersama dengan, eh ternyata pertandingannya dengan murid Murid saya, saya langsung bilang, saya gak mau ikut Kenapa gak mau ikut, Nggak, saya gak mau ikut, kenapa Nanti kalau saya menang katanya guru kok memang gak mau ngalah, gitu ya <laughs> Kalau saya kalah, katanya, eh, guru kalah, nggak malu, eh nggak akan gitu ya Lebih baik nggak main ya Sejak saat itu benar-benar saya stop nggak main basket Setelah itu saya sakit Kenapa? Karena saya terbiasa itu minggu tiga kali main basket Lalu betul-betul stop Nah loh, jadi akhirnya terasa Sakit ini loh, sakit ono lah Saudara, aja ibadah itu benar-benar terbatas Tapi firman Tuhan bilang apa? Ibadah itu berguna dalam segala hal Ini ya, luar biasa Ibadah itu berguna dalam segala hal Apa ibadah Sebelum kita lanjut masuk ke ibadah Kita lihat lagi di dalam dua Timotius 3 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17 kita bisa lihat di situ. Ingatlah juga bahwa dari kecil, engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jujur, saya bilang, saya bersyukur sekali ya, ada anak-anak uh, kalian ini waktu masih kecil dan dilatih. Si Jen, misalnya, ya, dari kecil sudah dilatih oleh Papa Mama membaca Firman Tuhan. Ya kan? Ini Jen kan? Betul. Ini. Oh, bukan. Soalnya bukan anaknya Indra. Oh, sorry, sorry. Mirip soalnya. Ya, itu ada anak-anak di sini. Nah, ini anak-anaknya kena tuamu, nih Ya, ini tentu dari kecil sudah dilatih membaca Firman Tuhan. Ya kan? Nah, ini ada ricat ini ya. Ini ricat ini pasti ini ya. Ati firman Tuhan, sampai dia juga ikut pembinaan. Nah, ini ya, bersyukur sekali. Saudaraku yang lokasi, kita kalau dilatih dari kecil, baca Firman Tuhan e, sampai tua kita tetap ingat Firman Tuhan. Tak punya murid satu. Ini apa namanya dia sudah di Amerika, dia panggil saya di telepon. Yang sekarang dia uh, lost contact, tapi dia masih bisa bicara dengan saya melalui IG. Jadi bilang ini pada saya satu kali contoh Gua masih ingat kok contoh Contoh ajarkan di sekolah, ajarkan apa? Kalau saya tiga, ayat 23, dia Ya masih kelas dua waktu itu kelas dengan gerakan dia masih nah dia, dia pakai apa namanya Waktu itu video call Dia sudah Di Amerika dia Video call dengan saya Dia bilang pakai gerakan yang saya ajarkan saya dia lupa gerakannya Tapi dia masih Sampai sekarang Makanya dia bilang Saya sampai sekarang terus dipengaruhi Oleh kolosnya juga Saudaraku oleh karena itu kita baca Baik-baik Mungkin dan hafal ya, hafal, renungkan, lakukan kemudian segala tulisan diilhamkan alam memang bermanfaat untuk apa? satu, apa? di situ dibaca satu, apa? untuk apa? mengajar kedua, untuk apa? menyatakan ketarahan ingat lagi di dalam doa saya ya kita ditegur dinyatakan kesalahan kita memperbaiki kelakuan tiga empat apa mendidik orang dalam apa kebenaran baik belum tentu benar ya? baik belum tentu benar kalau orang benar pasti baik orang baik belum tentu benar kita perlu ingat itu baik belum tentu benar jadi pilih yang mana baik atau benar benar Kenapa benar pasti baik kalau baik perlu benar meskipun orang benar sering disalahpahami sering kali seperti presiden kita jokowi melakukan hal yang benar disalahpahami nggak peduli dia ya bodoh amat orang mau salah paham pokoknya saya melakukan hal yang benar kita pun juga harus kita punya prinsip Hal yang benar saya lakukan, ya, gitu. Dengan tiap, ya demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan awal diperungkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, sekarang kita lihat, apa sih sebenarnya menurut kamus besar kita ini? Disiplin itu adalah tata ketik atau ketaatan terhadap peraturan dan atau bidang studi yang memiliki objek sistem dan metode tertentu Inilah disiplin Jadi disiplin itu adalah tata tertib terhadap aturan Kalau saudara coba aja Kalau ujian nggak usah belajar tapi itu pasti bisa Kalau dulu ada pertanyaan ps ps Betul salah, enak amat ya Orang-orang ditanya -orang benar atau salah Nanti ada kode Kalau B ini S ini Kalau ujian gitu kan Ada murid-murid masih kelas 1 Di kelas 1 SD Saya dulu ngajarnya SD 2 ya. Ada pertanyaan 5 tambah 2 sama dengan 7 Benar atau salah Oh langsung kode Kelas 1 loh bisa -bisanya. Gini. ya eh, ngapain Gini. Saya tanya ngapain Mbak, cuma gini aja. Eh, pindah lagi, kasih alasannya. Padahal dia sudah kasih kode gini. Kalau kita minta main, enggak gini aja. Hmm. Saudara disiplin itu penting sekali. Tanpa kedisiplinan, mari kita coba belajar. Belajar apa? Itu HP terus. Anak-anak pemuda -anak, yang seperti itu ya. Anak-anak SMP, SMA, kuliah, kerja juga ya pada kerja eh enggak ada bos, manteng rian. Ya kan? Nanti kalau bos datang pura kita tutup dulu gitu ya, layarnya ditamin. putar kerja di laptop lagi. Ya untuk kan? Nah, itu. Apakah itu disiplin? Saudara jadi, bukan cuma CCTV di kantor, Tuhan punya CCTV setiap kali. Disiplin itu apa? Kita lihat lagi. Disiplin itu, kata lainnya, adalah desainer yang berarti belajar. Belajar itu bukan hanya usia belajar, seperti sekolah, kalau seperti Indonesia, sampai SMA itu wajib belajar, ya kan? Kesudahnya tidak wajib, ya memang tidak wajib. Ada yang masuknya bukan masuk SMA, tapi masuk SMK untuk apa? Supaya bisa dapat kerjaan tepat ya. Tapi ini kita mesti belajar juga bagaimana buka belajar Tanpa belajar kita nggak bisa melakukan apa-apa. Kita misalnya oh mau entrepreneur, boleh, boleh aja entrepreneur, ya kan? Interpreneur lalu, tapi kalau entrepreneur tanpa belajar, apakah kita bisa lakukan itu? Kita lihat lagi, disiplin dalam bahasa Inggris artinya disciple ya Dari asal kata dari disciple artinya pengikut atau murid Kalau semua orang menjalankan hidup dengan disiplin, maka semua pihak dapat menjamin kelangsungan hidup dan kelancaran Semua kegiatan di masyarakat ini kalau kita selalu hidup dengan disiplin, ingat Indonesia ini kalau semuanya hidupnya dengan disiplin teratur semuanya enak. Saya sama terpengaruh dengan pendidikan Finlandia. Finlandia itu nggak belajar matematika dulu, tapi belajar apa? Kedisiplinan, baris-baris. Ke Sampai mereka itu melakukan simulasi untuk naik bis. Anak-anak kecil simulasi yang, eh, apa namanya, naik bis. Ada anak perempuan yang digandarin seperti orang hamil. Lalu yang laki-laki duduk di situ bagaimana? Otomatis berdiri. Kenapa beri kesempatan kepada yang hamil? Loh, saudara, ini fakta ya. Ah, satu kali, saya itu masih bisa naik apa itu baswed ya masih bisa karena kaki masih bisa naik atas tapi setelah jatuh saya nggak bisa nggak bisa naik ke atas gitu karena kakinya nggak kuat jadi waktu naik baswed bagaimana ada orang duduk mereka duduk semua sementara saya itu nggak ada kesempatan untuk duduk ya sudah saya nggak masalah untuk itu satu kali saya duduk ada ibu-ibu eh hey, berdiri lho, enak amat duduk aja, lu tahu saya ini umur berapa, katanya Ya, karena saya tahu, saya pikir gitu kan ya, kalau mau duduk, silahkan di Saya ini sudah umur lima, umur empat kamu paling masih umur empat lima, katanya Saya dalam hati ketawa ngakak, dia lima empat minta dikasih ani. Saya waktu itu sudah 60, dibilang 45 Ya saya bersyukur gitu ya, saya masih muja gitu kan ya Gak apa-apa kasih aja dia. Ya. Saudara, kita itu harus bisa lihat Di dalam pola kehidupan kita, kita disiplin bagaimana sih? Kita lihat Tidak ada disiplin yang menyenangkan Memang, gak ada disiplin tuh Papa mama sedang mendisiplin kita itu Kalau kita diteguh dengan keras, gitu ya? Waduh, kita langsung seolah-olah kalau orang bilang ini kita jadi biecil. Mama tegur kita, oh awas ya Maya, gitu. Dalam mati awas ya. Aku nanti mau kok makan loh ya. ya itu kan. Kalau yang mati lagi dibilang, kamu jangan pulang malam-malam ya. Iya pak Pulang pagi nggak apa-apa kok. Bukannya begitu jawabannya, saudara? Itu belum nggak menyenangkan untuk kita, ya. Tapi itulah yang harus disiplin itu bagaimana? Dikatakan berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Firmanmu, Tauratmu, Tu Firmanmu, untuk menenangkan dia terhadap hari-hari maut takdir, sampai dari lubang untuk orang fasik sebab Tuhan tidak akan nungguan umatnya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkan. Tidak ada seorang papa yang mau anaknya rusak. Ya. Makanya papa itu sebelum melihat anak ini menjadi rusak sebelumnya ditegur. Dina saya hati bila peruk, Ya, misalnya sekarang kalau kita pikirkan kembali apa yang terjadi waktu kalian masih umur 5 tahun, kalau kalian umur 5 tahun kalian nakal, berbuat buat macam-macam gitu, kalian ditegur. Kalau masih nggak bisa ditegur, dihajar, ya, ya kan? Lalu kalian bilang, oh papa, mama ini jahat Sekarang nggak usah sampai dihajar, sekarang kita dengan cara minum obat. Kalau kita minum obat, kita sakit diberi obat nggak mau, apa yang dilakukan? Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa, kamu nggak mau nggak apa-apa, nggak usah minum obat, obat memang baik Apa gitu? Tidak kan? Dipegang si anak, dicekokin mulutnya dibuka. Itu kalau umur lima tahun, kalau 15 belas tahunnya anaknya berontak eh. ya kan? Coba aja. Kita lihat bagaimana didikan Tuhan itu juga luar biasa. Ya. Kita lihat lagi. Hai anakku. Janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Jangan sampai tolak didikan Tuhan. dan apa kalau kita itu bosan dengan didikan Tuhan? Yang menderita itu kita. nggak percaya? Coba nanti ya. Tolak didikan Tuhan, apa yang terjadi dengan kita Kita lihat lagi berani dua belas saudara Berani dua belas ini juga tentang Tuhan itu mendidik kita Tuhan itu mendisiplin kita Anak-anak jangan anggap enteng didikan Tuhan Bila didik oleh Tuhan, jangan sampai putus asa Saudara tahu saya dalam minggu ini, minggu kemarin ini Sangat sedih buat biasa Kenapa? Sahabat akrab saya ya, Ketika kuliah sama-sama Saya juga suka usilin teman saya, sahabat saya ini Tapi sahabat saya juga enggak masalah Lalu apa? Dia itu baik sekali sampai dia pergi ke Papua. Kami tetap ada komunikasi surat-menyurat. Waktu itu belum ada HP, ya. Jadi surat-menyurat. Setelah itu dia dipindah ke Ambon. Tetap surat-menyurat. Dari Ambon dia dipindah ke Padang. Di Padang ada masalah. Dia dipenjarakan katanya mengkristenisasikan di penjara, sampai di penjara bagaimana? kau oh, dia tetap tidak menolak Tuhan. Dia tetap merasa ini adalah bagian pendidikan dari Tuhan. Suami di penjara, istrinya tahanan luar. Dan istri ini, dia tetap setia sekali sama suaminya. Minwa biasa saya melihat itu pendidikan yang luar biasa dari kedua belah pihak ini. Lalu, istrinya waktu pulang ke Atambua karena diajak sama suami. Suaminya itu orang Atambua. Suaminya itu sakit, Pigmentnya tidak berfungsi, jadi warna badannya itu sampai putih-putih semua ya. Tapi si istrinya pernah kanker kanker payudara dari payudara. Naik ke otak, koma, dia dirawat di rumah sakit di malam. Ada di malam, dirawat si suami ini, video koran dengan saya. Lalu dia bilang, "Ini sahabat mencoba, lihat. waktu di rumah sakit saya nangis, saya menangis bersama si suaminya itu. Saya bilang, 'Tuhan akan bekerja atas hidup istrimu.'" Saudara itu. Akhirnya si istri ini sembuh Pulih, luar biasa pekerjaan Tuhan Tapi siapa tahu kena omitron ya. Suami istri dua-dua dirawat Suaminya di dibuang isolasi Istrinya masuk ICU Ketika tahu istrinya masuk ICU Suaminya ngedrop Jam 2 pagi Dia meninggal Dipanggil Oh Saudaraku Di sini loh kita bisa melihat bagaimana sebenarnya Tuhan itu menghajar luar biasa pada si suami Suami itu bilang Saya tetap tidak mau tinggalkan Tuhan Karena Tuhan belum pernah tinggalkan saya Saudara Dalam keadaan ini dia katakan Pendidikan Tuhan Disiplin dari Tuhan Oleh karena itu Disiplin itu bagaimana, macam-macam disiplinnya, disiplin waktu Bagaimana kita disiplin waktu Di dalam e, ibadah, apakah kita sudah tidak pernah terlambat Waktu di dalam pengumpulan tugas misalnya Ya, bagi saudara yang tidak e, ketemu dengan guru karena online ya Lalu saudara disuruh kumpulin tugas Pada misalnya hari eh, Tanggal Sekarang ini tanggal berapa 13 ya misalnya suruh kumpulin Tanggal 18 Maret Oh iya Pinter anak-anak itu Kenapa? 18 Maret jam 12 malam Itu masih 18 Maret Dikumpulin Banyak kan Yang seperti ini Anak punya juga gitu kan, mahasiswa-mahasiswi kan Tanggal 18 Maret jam 12 malam, masih jam 12, belum ya, belum sampai jam satu gitu ya Kumpulin tugas lalu kalau ditanya ke itu kan masih jam 12 malam, jadi masih tanggal 18 Maret Apakah ini sebenarnya disiplin? Jam kerja itu, jam kerjanya dosen, jam kerjanya guru juga bukan jam 12 malam, sayang ya kan? Jam 12 malam itu jam tidur, bukan jam kerja Kedua, disiplin itu menjalankan aturan Kita dengan sungguh-sungguh mau menjalankan aturan lingkungan hidup bagaimana? sampah-sampah di uh, di perairan, di oh, laut, itu begitu numpuk. Nah, ini tugas siapa sebenarnya? Tugas kita. Ya, kita semua. Mari kita lakukan dengan benar ya. Yang ketiga ini yang penting listing print Ibadah Ibadah online ataupun onsite harus tetap seperti gereja Tadi sudah diumumkan ya pada waktu pengumuman sebelum ibadah, jangan ibadah online lalu pakai di rumah pakai kos oblong, hey di situ, contoh AB nggak lihat, ya contoh AB di sini nggak lihat anda yang di rumah itu apa yang kau lakukan, pakai kos oblong, pakai terana pendek, lalu yang cewek bagaimana, pakai baby babydoll, pakai daster lalu Mungkin masih pakai masker, bukan masker ini. Masker wajah ya. Yang masih pakai putih-putih gitu ya. Wah. Jadi kalau misalnya ada orang datang ya. Misalnya ambil ya. Ini kenapa ini gitu ya. Nah. Seperti itu. Bukan hanya itu. Tapi juga apa. Ngopi. Ngemil. Apakah ini ibadah. Jadi itu hanya di nomor berapa. Ini gitu. Ya. Kita... Disiplin itu harus disiplin ibadah kita. Ingat, Tuhan ada di situ. Tuhan melihat kita yang di rumah saat ini. Apa yang sedang kau lakukan? Ya, disiplin ibadah saya lanjutkan dulu dengan yang ke enam yaitu disiplin rohani. Nah, disiplin rohani ini yang bagaimana? Tadi dikatakan 1 Timotius 4 ayat 8. Penting mana ya olahraga atau ibadah? Kalau nanti di surga sudah tidak ada olahraga lagi ya. Yang ada ibadah. Kita menyembah dan menguji Tuhan. Ya kan? Sedangkan ada lagi olahraga. Lalu kita disiplin lahan ke gereja. Ya memang sekarang ini ada yang online. Bukan onsite kita uh, tetap harus memperhatikan waktunya ya kita juga disiplin rohani itu baca kitab suci bagaimana kita baca kitab suci dulu waktu sekolah minggu waktu masih sd baca kitab suci doa tiap doanya tiap hari bukan doa tiap doa tiap ingat saja enggak atau doa tiap ada masalah enggak Doa tiap hari Doa tiap hari Tiap hari itu apa? Tiap saat maksudnya ya Kemudian kita lihat lagi Disiplin rohani ini Apa lagi yang ada? Nah itu meningkat Merenungkan firman Tuhan Siang dan malam Bukan berarti Bu atau jangan tahu Saya kalau merenungkan firman Tuhan Siang dan malam Kapan jam saya kerja? Maksudnya dalam pekerjaan pun, kita juga tetap ingat firman Tuhan. Saat kalian cuci pakaian, misalnya. Ingat, oh iya ya, saya itu harus selalu dibasuh oleh Tuhan. Dicuci oleh Tuhan. Hatiku dicuci oleh Tuhan. Dikuduskan oleh Tuhan. Waktu kalian masak. Pagi tadi, sebelum kemari, saya masak juga. ya. Ada waktu masak saya ingat paginya. Tuhan itu siapkan ada wortel, ada macam-macam. Untuk apa ini semua diramu, dijadikan satu, ada di dalam kehidupan kita seperti itu? Ada yang manis, ada yang pahit. Karena takut, itu semua diolah, dimasak, akhirnya kita menjadi orang yang matang, orang yang dewasa. Ya, Kita lihat lagi di situ. Tetapi, ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Lukas 11 ayat Luka 28 mengatakan, kita itu adalah orang yang berbahagia, yang bagaimana? Yang merenungkan, memelihara firman Tuhan dalam hidup kita. ya Bukan cuma kita berkuan menyampaikan kepada orang lain, tapi kita sendiri tidak. Bukan itu, ya. Bukan seberapa banyak firman yang kita tahu, tapi berapa banyak firman yang kita lakukan. Nah loh, ini yang penting. Berapa banyak firman yang kita lakukan. Saudaraku -saudara yang bekasi. kita coba ingat-ingat kembali. Apa yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Apakah kita itu disiplin itu untuk apa sih? Bagaimana kita itu disiplin, yaitu latih diri kita untuk fokus pada tujuan kita. Untuk apa kita ibadah? Kenapa sih kita harus ibadah? Mengapa sih kita harus ikut pembinaan? Untuk apa? Ada kalau misalnya kita menghadapi seseorang, atau dalam kondisi yang sekarang ini ya, Aduh, orang itu kok nggak bisa dikasih tahu? dibilang nggak tahu, nggak bisa. Ya udah dibinasakan aja. Apakah kita sampai seperti itu? Tidak kan? Kita minta dibina terus oleh firman Tuhan, ya. Lakukan segala sesuatu tepat atau sebelum waktunya kita lakukan, kita selesaikan. Renggapi diri dengan belajar mengerti motivasi atau melakukan hal itu untuk apa? Yang paling enak itu kalau waktu mau yang ya, ujiannya. Ujian matematika. Dulu, murid-murid itu suka ngomong gini, Aduh, mati-matian, belajar matematika, kok tetap nggak bisa. Gimana? Ya, kalau saya tak bilang, kenapa kamu belajarnya mati-matian? Kalau mati-matian, mati. Ya mati. Tapi kita itu belajar itu hidup-hidupan. Kita akan hidup. ya Kenapa? Kita disiplin. Harus disiplin. Lakukan secara rutin dengan tanggung jawab. Disiplin itu apa sih? Disiplin itu adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan kesuksesan. Ya, disiplin itu menghubungkan kita dengan kesuksesan. Gak ada disiplin, jangan mengharap kita sukses. Ya, kita lihat lagi tadi. Ya, latihan badan itu kan terbatas gunanya. Tapi ibadah itu berguna dalam segala hal Yang dimaksudkan itu apa sih sebenarnya? Kita lihat sesungguhnya itu Pelatihan disiplin ini yang lebih utama ya. Pelatihan disiplin rohani itu yang utama Untuk apa? Pelatihan disiplin adalah untuk membangun pengendalian diri ini. Yang baikkan gue itu ya Ayuh, saya sudah lama sekali tidak menggunakan seperti ini, jadi artinya sampai lupa tidak bisa lagi ini. Uh, sudah baik berdua juga ya pokoknya ya. Latihan disiplin adalah untuk membangun pengendalian diri, karakter, keteraturan, dan efisiensi. Ya, ini yang paling penting dan yang ketiga prinsip Alkitab mulai disiplin dalam hal yang kecil, misalnya datang ibadah, ke tempat kerja, rapat rapat tidak terlambat, ya kita harus konten. Nanti contoh abe bisa tolong dilihat lagi bagaimana pengurus kalau rapat ada yang telah ya, kalau yang telah diminta aja ke apa sanksinya gitu ya. Jadi biar mereka mulai mempraktekkan disiplin itu apa. Maaf, ya contoh A ya. Kemudian kita lihat lagi, ini tadi daya sesungguhnya. Kita lihat ibadah itu berguna. Nah, ini tadi yang dinyanyikan oleh BL uh, ya. Ini itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Janji apa? Yaitu baik hidup ini, sekarang ini maupun hidup yang akan datang. Apapun juga yang kamu perbuat. Nah ini Kolose 3 ayat 23, ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan apa? Dengan apa? Jangan segenap hati, ya. Perbuatlah dengan segenap hati Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Adalah anak-anak kalau disuruh menyapu misalnya dilihat om mamanya nggak ada sapu debunya dimasukin di bakolong ya kan nanti kalau mamanya lihat mana udah bersih udah oh pinter padahal abu debunya itu semua di kolong ini tidak benar ya tapi lakukan bukan untuk mama lakukan untuk Tuhan aku menjawab jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Nah, loh, makan pun juga untuk Tuhan loh. Jangan dikira, oh makan itu untuk diri sendiri. Ada orang sudah mulai banyak yang sudah 60 tahun lebih ya. Udah mulai gak suka makan, ini kita harus satu hati, -hati. Bukan hanya umur 60 tahun lebih Kalau nggak suka makan Kita harus waspada Kita mau hidup atau mau mati Itu aja ya. Kalau kita mau hidup Makan Berarti kalau kita mau hidup dalam kebenaran Makan Bukan makan firman Tuhan ini Bukan maksudnya kita baca Tiap hari ya? Mengapa kita Sebagai anggota Kemampuji Sikrin dalam segala bidang ini pikirkan sendiri nanti boleh dicatat atau kalau enggak nanti boleh apa namanya yang nanti bisa uh, yang ini apa tadi itu yang live streaming ya bisa di screenshot ya ini ya lalu dijawab Mengapa sebagai anggota agama PKP perluprint Jujur saya katakan, saya senang sekali dengan anggota teman, dengan anak-anak teman. Kenapa? Karena saya dulu juga hamba Tuhan yang pelayanan di pemuda. ya. Itu tahun 84 -85. Mereka itu banyak sekali, dan eh, ini apa? Kesatuan sampai sekarang ya? Itu pemuda, kuyut, ini gemani ya, tentunya juga seperti yang kedua, bila kita tidak disiplin di salah satu bidang saja, apa yang akan kita alami? Nanti dijawab sendiri ya, itu sendiri. Lalu kita lanjutkan lagi pertanyaan selanjutnya. Bagaimana bila tidak disiplin? Bagaimana bila kita tidak disiplin dengan waktu istirahat? Nah ini banyak ya. Tidur malam tidak diperhatikan. Hidup malam sudah jam 4 pagi. Bangunnya jam 10. Sekolah terlambat. Sekolah online terlambat. Mau kerja juga terlambat. Tidak ah, apa-apa. Ah. Saudara ingat ya. Kalau makan tidak disiplin, apa yang akan terjadi dalam diri kita? Tadi kolosnya 3 E23 dan 1 Korintus 1 E31 bagaimana bila kita sudah berdisiplin dengan penggunaan gadget apa resikonya dengan mata dan kesehatan kita kita hati-hati ya dengan penggunaan gadget ya kita harus kalau bisa hari minggu kalau bisa di -time. saya selalu pelayanan itu eh, tiap hari pagi-pagi gitu saya sudah share renungan ke siapapun. Setelah itu ada respon, responnya itu ada yang bertanya, ada kalau respon-respon biasanya saya sudah nggak perhatiin lagi ya. Cuma yang menarik untuk saya yaitu kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab, baru saya jawab. Kalau tidak, itu membuat saya menyita waktu saya sepanjang hari datang hati saja, gitu. Jadi saya matikan seringkali ya. Bagaimana bila tidak e, Dengan sikap kita dalam dunia kerja Bila kita tidak disiplin Dalam segala hal oh, Enak ya itu bosnya Pulang aja Gak usah kerja lagi Gitu kan itu aja ya, itu Apalagi sekarang ini Di dalam dunia, dalam kondisi Yang seperti ini Kalau kita duarkan dari pekerjaan Jangan pikirkan Oh dapat uang Apa itu namanya pesangon. Tapi ingat, apakah kita bisa bekerja di lain tempat? Belum tentu siapa tahu bosnya itu akan kirim rekomendasi kepada yang lain. Ah, ya. Bagaimana caranya kita mendisiplinkan kerohanian kita? Mengapa kita harus hidup berdisiplin dalam kerohanian? Dan yang lain-lain ini ya, ini yang ada satu pertanyaan aja, disiplin itu apa disiplinmu ini? Disiplin kamu dan kita semuanya. Kalau kita disiplin, negara kita ini akan jadi disiplin. Ya, yang macam-macam itu akan berhenti tidak melakukan yang macam-macam. Mulailah dari diri kita. Tapan sekarang, sekarang. Sekarang di mana? Ya di sini. gampang ya. Bukan hanya Anda, tapi saya juga ini merupakan tantangan, kita sama-sama ya. Disiplin gimana? Mulai kapan? Mulai sekarang. Di mana? Di sini. Kapan? Sekarang. Mau? Setuju? Kita sama-sama melakukan komitmen, melakukan disiplin itu. Tiga. Kapan? Sekarang. Di mana? Di sini. Siapa yang melakukan, ya kita sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Silakan contoh arti memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak Sorgawi, sesungguhnya... Disiplin bukan satu hal yang buruk buat kami Ini sebuah hal yang bermanfaat bagi kami Kalau kami ya Tuhan untuk melihat Bahwa kedisiplinan itu adalah demi kami Untuk kebaikan kami, bukan untuk mencelakakan kami Kalau kami menjadi orang-orang yang kurang disiplin Tidak mampu mengendalikan diri Kiranya Tuhan yang pakai Firmanmu pada hari ini untuk menolong kami disiplin bukan sekedar demi disiplin, tetap disiplin untuk kebaikan kami, untuk kami berkembang di dalam kehidupan kami. Dan tolong kami juga ya Tuhan, kedisiplinan yang baik dan benar adalah ketika didasari oleh Firman Tuhan, sehingga kami mau belajar untuk terus merenungkan Firmanmu. Dan kalau ada rekan-rekan kami yang mungkin hidupnya kurang disiplin, Tolong kami untuk berani menyatakan kebenaran kepada mereka, tetapi juga di dalam motivasi karena kami mengasihi mereka. Kami tidak ingin kehidupan mereka menjadi hidup yang sia-sia, yang tidak bermanfaat dan tidak berkembang. Tuhan, terima kasih untuk hambamu, contoh kone telah menyampaikan firmanmu, engkau juga sertai kehidupan beliau dan keluarga, engkau juga topang kesehatannya dan pakailah dia dengan kuasamu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan tolong kami ya Tuhan untuk terus Menerapkan firman-Mu mulai hari ini di tempat kami berada, dan itu yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih, ya Tuhan, ke firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Yes, teman-teman nah, terima kasih untuk untuk untuk oke teman-teman ya yeah. yeah, banyak poin juga ya tadi yang bisa kita ambil tadi yang juga, juga poin yang bisa kita besar uh, mungkin akan membawa kita kita ya lebih disiplin aja tentang kita ataupun uh, dalam hidupan kita juga Oke, okay. untuk pengumuman mungkin ada pengumuman uh, pengumumannya paling ibadah hybrid itu masih akan dilaksanakan pagi minggu depan kita akan hybrid seperti ini ya yeah. kan? Ya yeah. uh, masih akan hybrid seperti ini ya aku juga mengundang teman-teman yang mengundang lama nih nggak uh, datang bisa uh, diajak nomornya ya kalau masih belum bisa kalau masih belum bisa secara offline Kalau masih belum bisa saya open kita online aja. Ya, tapi khusus kalau ada teman-teman bisa datang sini ya. Oke, tadi sih mungkin pengumumannya boleh saya undang lagi Pak Abel untuk untuk kita. Mungkin mau sama kimia ya, Pak Abel. Oh iya. Selamat ya. Ya, Oke, mari kita mungkin berdiri kita akan menutup persidangan kita pada hari ini. Mari kita berdoa dulu. Bapak Sorgawi, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah pada pagi hingga siang hari ini. Kiranya setiap puji-pujian kami keluar dari hati yang sungguh-sungguh menyatakan ungkapan cinta kami, kekaguman kami akan engkau. Dan kiranya puji-pujian kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan kau juga yang Firman firmanmu di hati kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang taat pada firman Tuhan, dan itu akan kami demonstrasikan, baik itu di dalam kejujuran dan ketanggung jawab dalam studi, dalam pekerjaan ataupun di dalam menjaga dan merawat tubuh kami, dan khususnya juga ketika kami di dalam ibadah kami kepada Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain, baik kami yang akan meninggalkan ruangan gedung ini maupun juga kami akan meninggalkan ruang Zoom meeting di tempat kami masing-masing, dan kami hendak menerapkan firman-Mu dengan segala dinamika, kesulitan, dan tantangannya. Karena itu, satu hal yang kami mohon. Kiranya kasih karunia Tuhan, Yesus Kristus, dan kasih alam bapa dan persekutuan roh kudus menyertai kami senantiasa. Mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Ya, rekan-rekan, uh, sebelum teman-teman meninggalkan Zoom meeting-nya, kita mau foto bersama ya. Buat teman-teman yang ada di Zoom meeting, silakan open Kem, uh, untuk teman-teman yang ada di ruangan, uh, silakan maju ke depan, kita foto sama-sama ya. Oke, okay, silakan. Yang ada di bidung nomor 11 bisa ke depan. Buat teman-teman yang di Zoom meeting, jangan jangan leave dulu ya. Okay. Oke. Ya Yang mau foto Yang screenshot. Ini yang di minta tolong. Yang zoom screenshot Oke. Kita tolong pinch ya ayo, oh, apa ada malu-malu nih, biasanya Biasanya malu-malu ini, oke okay, yang yang yang wanita di bawah yang pria di hmm. atas ya, kan? tidak ada settingan dia terus, oke okay. satu dua Oke tuh dua sekali lagi tuh dua oke oke terima kasih terima kasih terima yang tahu ya yang screenshot di zoom ya bojo Ya, oke okay, teman-teman untuk materi segera kita pada pagi hari ini. Ya, teman-teman boleh link Zoom boleh ada waktu ke dulu untuk sarapan dulu. boleh untuk Zoom ya. The workspace di sana di